Dalam sebuah hadis, ketika Nabi Isa selesai mengerjakan salat di Baitul Maqdis dan hendak kembali ke rumahnya. Ketika ia berada pada suatu jalan yang menanjak naik, tiba-tiba Iblis datang. Di situ Iblis mengatakan, Wahai Isa putra Maryam, tidak layak bagimu menjadi seorang hamba, Iblis berupaya untuk memperdaya Nabi Isa. Dan kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk memohon bantuan. Kemudian datanglah Jibril. Kemudian Iblis dipukul oleh Jibril dengan sayapnya seraya melemparkannya ke dalam jurang. Iblis tak menyerah. Ia kemudian datang lagi dan berkata, Sudah kukatakan kepadamu, engkau tidak layak menjadi seorang hamba. Namun bagaimanapun aku akan menyerukanmu kepada suatu hak yang memang itu hak dirimu. Aku telah memerintahkan semua setan untuk patuh dan taat kepadamu. Jika semua orang mengetahui, niscaya manusia akan menyembahmu. Ucapan iblis ini membuat Nabi Isa marah. Tiba-tiba malaikat Jibril dan Israel muncul memandang ke arah iblis. Malaikat Jibril kemudian memukul iblis dengan sayapnya, iblis terpelanting ke tanah. Lalu Iblis berkata pada Nabi Isa, Wahai Isa, pada hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah.